Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1-8 dari 15 film India Cinta Segitiga. Sekarang saatnya kita bahas posisi 9-10. 9. Mujse Dosti Karoge, 2002 Mujse Dosti Karoge adalah film drama romantis Bollywood yang disutradarai oleh Kunal Kuhli. Film ini bercerita mengenai persahabatan antara Rajhana, Rik Rosan, Tina Kapoor, Karina Kapoor, dan Puja Sahani, Rani Muharji. Raj yang tertarik pada Tina Gak menyadari bahwa Puja juga menyukainya Raj memutuskan untuk pindah ke Inggris Bersama keluarganya karena pekerjaan Sebelum berangkat Raj membuat Tina berjanji untuk menulis surat Namun, kesibukan Tina Membuat janji tersebut tidak ditepati dan Membuat Puja membantu Tina Untuk menepati j-nya. Beberapa tahun kemudian Raj kembali ke India Dan mengetahui semuanya Sehingga menimbulkan konflik antar sahabat dan cinta 10. Dil Tupagal Hai, 1997 Film ini dibintangi oleh Syahrul Han sebagai Rahul, Karisma Kapoor sebagai Nisa dan Maduri Dixit sebagai Puja. Kisah film ini bermula pada pertemanan Rahul dan Nisa yang memiliki profesi sama. Sanggar Tari yang dijalankan keduanya sangat sukses hingga memiliki jadwal manggung yang padat. Namun suatu hari terjadi musibah yang membuat kaki Nisa cedera dan mengharuskan Rahul mencari pengganti Nisa. Waktu pun berlalu, akhirnya Rahul melihat wanita penari bernama Puja yang sedang menari. Kedekatan Rahul dan Puja membuat keduanya saling jatuh cinta. Hal ini membuat timbulnya konflik di antara Nisa, Puja, dan Rahul. Sekian video tentang 15 film India Cinta Segitiga ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.